Terima kasih.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 kabar bahagia dari idola kesayangan kita dan kabar pertama persahabat kita awali dengan informasi yang sangat penting juga untuk kita semuanya di aplikasi video persahabatnya sudah muncul untuk kita semuanya bisa mendukung Bunda Lesti di ajang SCTV Music Award 2023 yuk dukung Bunda Lesti voting sekarang juga, bismillah mudah-mudahan bisa memborong piala penghargaan SCTV Music Award 2023 dan untuk Voting setiap 15 menit sekali persahabat ya, di aplikasi video. Yuk, gempur, gaskan, semangat pokoknya untuk warga Konoha. Dukung Bunda Lesti Kejora di ajang SCTV Music World 2023. Kemudian juga untuk berikutnya persahabat di postingan terbarunya Lenslar Entertainment. Kembali mengunggah cuplikan, Bunda Lesti mengcover lagu Rumah Singgah. Ini lagunya the best banget persahabat. Suara Bunda Lesti juga nih bikin merinding banget nih Makin gak sabar melihat fullnya yang akan ditayangkan di channel Youtube Lesnar Entertainment Semua orang sudah gak sabar menantikan Begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun, DLLNLL mengatakan Kalau boleh jam tayangnya jangan malem banget, Min katanya tuh Ada juga kak persahabat tanggapan dari Deca Dwimahesta, Bismillah berkah booming, terima kasih tim Wow Luar biasa persahabat Mudah-mudahan tentunya Bunda Lesti Keciora Ini bisa kembali trending Kembali booming Dan warga Konoha siap mensupport Karya Lesti Keciora Kemudian juga persahabat Untuk berikutnya Disimak di storynya Kak Rivi ini baru saja mengunggah Potret kebersamaan dengan Leslar, ada Masya Allah melihat foto ini aja Kita sudah merasa bangga Dan pastinya selalu bahagia Sehat terus untuk Lesnar family Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang baik Dan apapun yang dikerjakan Apapun yang dilakukan persahabat Selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan Ini potret bersama dokter nih persahabat Ya kira-kira ada apa nih? Aduh Masya Allah Pokoknya tunggu saja kejutan dari Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga persahabat kita simak di story-nya Lesnar Banking Singapura Ini momen Ketika Papa Bilar diwawancara oleh wartawan Papa Bilar memang selalu bikin kita ketawa ngakak persahabat Dengan gesrekannya persahabat ya Dengan tentunya aksi lucunya Aduh Masya Allah banget persahabat ya Papa B ini setiap diwawancara selalu melawan Dan tentunya Papa Bilar juga sampai membuat lagu khusus untuk wartawan Memang Papa B selalu paling bisa membuat suasana menjadi tentunya bahagia kita lihat juga yang berikutnya Papa Bilar sampai disebut tentunya lawak selimulat persahabat ya dan kita lihat juga ini ada potret Cidukan walaupun mobil leslarnya doang persahabat ya warga Konoha sudah happy banget dan tentunya memang terbukti banget nih Papa Bilar selalu menjadi sorotan selalu menjadi pusat perhatian mobilnya saja diintirin wartawan Masya Allah, kita lihat juga berikutnya. Persahabat sampai dikejar-kejar Papa Bilar, persahabat langsung dikerumunin wartawan. Tapi alhamdulillahnya persahabat ya tentunya tidak berhasil untuk diwawancarai. Dan untuk berikutnya juga kita lihat di sini, wawancara pas di lapangan. Papa Bilar tentunya bilang ke ustadz, ini waktu ada ustadz yang menghampiri persahabat. Ya, pertanyaan Papa Bilar. Hukumnya apa bagi wartawan cari berita terus katanya prasabat Hingga mengganggu tentunya kenyamanan orang lain Ini pertanyaan yang luar biasa banget dari Papa Bilar hanya ketawa saja, persahabat ya, yang tentunya dibalas oleh wartawan. Kemudian juga persahabat ya, jangan lupa untuk semuanya mendukung idola kesayangan kita. Bismillah, yang mudah-mudahan bunda Leslie bisa memborong tiga piala penghargaan sekaligus di ajang SCTV Music World 2023. Berikutnya juga ada informasi dari L2W, nih persahabat ya, ada informasi untuk warga Konoha. Ya, di sini ada Open Euron 14 support lesti kejora persahabat silahkan langsung kalian di ml2w untuk Fort lesti di SCTV Music Award ini bisa juga persahabat ya untuk membantu bunda lesti bisa memenangkan piala penghargaan ikutan iuran pulsa nih persahabat untuk voting bunda lesti di SCTV Music Award langsung aja yang mau tentunya iuran segera dm ke l2w semangat pokoknya untuk warga konoha makin kompak makin sulit untuk mensupport yang terbaik buat idola kita kemudian juga persahabat, ada yang lagi viral juga nih mengenai tentunya pembahasan acara FYV, persahabat ya ini pembahasan acara FYV membahas soal BBL ini bintang tamunya Ali Syakib dan Kak Marjin Masya Allah, idola kesenangan kita emang selalu menjadi pusat perhatian dan pasti yang selalu membuat kita pastinya bangga dengan idola kesenangan kita yang selalu disebut Dan Alhamdulillah persahabatnya selalu membawa berkah untuk banyak orang Mudah-mudahan juga kita mendapatkan cidukan terbaru lainnya dan kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan terus memberikan informasi terbaru kabar baik, kabar bahagia dari Lasty dan pilar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh